Hai semua selamat datang di channel YouTube Dapur Vani. di video kali ini aku ingin berbagi resep ide jualan dimsum ekonomis jika ingin tahu bahan dan cara buatnya yuk simak videonya sampai habis langkah pertama siapkan dua buah wortel kemudian wortelnya bisa diparut dengan menggunakan parutan keju Wortel ini nantinya kita akan gunakan sebagai campuran isian dimsumnya Kalau sudah selesai diparut, seperempat bagian dari wortelnya ini aku mau pisahkan, nanti aku akan jadikan sebagai topping dimsumnya Kemudian siapkan juga 3 batang daun bawang, belah menjadi dua bagian, kemudian iris tipis Daun bawang ini nanti juga akan aku gunakan sebagai campuran isian dimsumnya. Kalau daun bawangnya sudah terpotong semuanya, daun bawangnya bisa disisikan terlebih dahulu. Siapkan dua buah daging burger. Di sini aku pakai merek yang ekonomis. Kemudian daging burgernya bisa dipotong menjadi kotak-kotak kecil. Nanti daging burger ini aku akan jadikan sebagai topping dimchamnya juga ya Nah ini tips yang pertama, agar dimchamnya empuk atau tidak keras, gunakan 100 gram labu siam rebus Ini labu siamnya sudah aku parut ya Tips yang kedua, gunakan paha ayam, Di sini aku pakai 750 gram paha ayam filet Jangan menggunakan dada ayam, karena dada ayam seratnya padat yang menjadikan dimsumnya nanti akan keras Selanjutnya ayamnya bisa dimasukkan ke dalam chopper Kalau nggak punya chopper di rumah, ayamnya bisa dicincang halus ya Nah di sini juga aku menambahkan 100 gram kulit ayam agar rasanya lebih gurih untuk bumbu halusnya, aku pakai 5 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Kedua bawangnya sudah aku goreng sebentar dan sudah aku haluskan. Bumbunya bisa langsung dimasukkan ke dalam chopper ya. Tambahkan 2 butir putih telur, telurnya aku pakai ukuran besar ya. Kemudian semua bahannya bisa dicoper sebentar, tapi jangan terlalu halus. Nah, cukup seperti ini. Jadi, ayamnya itu masih ada teksturnya, ya. Ini ayamnya aku pindahkan ke wadah yang lain, lalu bisa ditambahkan satu sendok makan kecap asin, satu setengah sendok makan saus tiram, 2 sendok makan minyak wijen. 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok makan gula pasir Tambahkan 25 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 250 gram tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya kita masukkan secara bertahap ya Tips yang ketiga, jangan gunakan tepung tapioka melebihi ukuran ayamnya Karena nanti dimsame akan keras ya bisa dimasukkan wortel dan daun bawang Masukkan juga labu siam yang sudah diparut Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur merata Nah, karena tadi wadahnya tidak muat atau kepenuhan, ini adonan dimsumnya aku bagi menjadi dua bagian Tepung tapioca juga aku sudah masukkan semuanya ya Seperti ini sudah cukup, dimsumnya siap untuk dicetak ya Siapkan kulit dimsum secukupnya, ini aku beli di pasar Pilih kulit dimsum atau pangsit rebus yang permukaannya masih lentur atau masih lemes, jadi mudah untuk dibentuk Kemudian bisa diambil satu lembar kulit dimsumnya, lalu tambahkan satu sendok makan adonan dimsum Kalau bentuknya mau sama, adonannya bisa ditimbang seberat 27 gram Kemudian kulit dimsumnya bisa dicubit-cubit sehingga membentuk lekukan-lekukan kecil setelah sudah selesai ditekuk, adonan dimsumnya bisa dirapikan Kalau kalian punya cara yang lebih mudah dan lebih rapi, bisa digunakan ya Nah, ini dia hasilnya Ini sebagian adonan dimsumnya sudah selesai aku bentuk, bisa ditambahkan aneka topping Yang pertama aku menambahkan topping wortel Lalu topping daging burger Nah ini juga aku menambahkan beberapa buah kacang polong sebagai toppingnya Aku gunakan kacang polong beku ya Setelah selesai dimsumnya siap untuk dikukus Siapkan kukusan, sebelumnya ini kukusannya sudah aku olesi dengan minyak tipis Kemudian bisa dimasukkan dimsum yang sudah selesai dibentuk dalam satu resep bisa menghasilkan 62 buah dimsum Setelah selesai, dimsumnya bisa dikukus selama kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih sudah 15 menit, dimsumnya sudah matang, dimsumnya siap untuk dikemas Bahan untuk sausnya, masukkan 3 buah cabai merah keriting dan 3 siung bawang putih Masukkan 50 ml air Kemudian semua bahannya bisa dihaluskan dengan menggunakan blender Kira-kira hasilnya seperti ini Bumbunya siap untuk dimasak Panaskan wajan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya Tambahkan 400 ml air 5 sendok makan saus sambal, aku pakai merek Del Monte 3 4 sendok teh garam 4 sendok teh gula pasir kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata dan airnya mendidih nah kalau air atau sausnya sudah mendidih bisa ditambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Lalu bisa diaduk cepat sampai sausnya mengental Kalau sausnya sudah mengental dan sudah mendidih seperti ini Sausnya bisa didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas Nah ini sausnya sudah dingin ya Sausnya sudah aku kemas ke dalam plastik es lilin seperti ini Siapkan styrofoam burger Aku sudah alasi dengan plastik ya atau bisa menggunakan mika dalam mengemasnya. Nah, di sini aku isi dengan 4 buah dimsum dengan aneka topping. Tambahkan satu buah saus dimsum. Ini sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Ini dimsumnya mau aku coba ya. Bisa dilihat sausnya kental banget. Rasanya manis asamnya pas. Dimsumnya juga lembut, tidak keras sama sekali, tapi masih bertekstur Jadi kalau kita gigit, masih bertekstur daging ayamnya Pokoknya ini wajib banget kalian coba sebagai ide jualan kalian di rumah Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video, terima kasih